Prof. Eric G. Hall, Columbia University. Life on Earth has developed with an ever-present background of radiation. Radiation has always been there. Ya, inilah penerapan radiasi ya banyak ya. Ada radiasi yang terionisasi seperti sinar kosmos, gamma, sinar X ultraviolet, saya yang tampak inframerah, microwave, dan radio, jadi semakin ke kiri, semakin tinggi frekuensi, semakin ke kanan, itu frekuensinya rendah ya. radiasi digunakan dalam kedokteran dengan tiga cara, diagnostik, nuklear, dan radioterapi Diagnostic radiology uses X-ray machines to obtain image of the insect of in the patient's body Nuclear medicine uses radioactive substances introduced into the patient for diagnosis or treatment Radiotherapy uses high-power extremist machines or radioactive sources to treat cancer Neutral radiation versus when med radiation Natural ini ada radiation level eh, di Brazil 10 buah far uh, Disrupt 2,4 setiap orang setiap tahun ya. difference in age of 0.4 radiation levels between prefectures in Japan, Tokyo, New York travel by airplane then man-made radiation CT scan 1 dose limit untuk general public 0,6 untuk pemeriksaan ambung 0,05 untuk x-ray 0,05 juga target untuk LTN Jadi okay, right. any anatomy of CT scan? CT scanners give yeah. yeah. doctors a 3d view of the body The, the image are exquisitely detailed but require a dose of radiation that can be 100 times that of a standard x-ray That is an rotation rotating x-ray sources complete thermal scans are made rotating an X-ray beam around the patient imagine about it in a series of slices that the computer stitches together rotating X-ray sources, rotation of rotation motorized platform, city scan machine, rotating X-ray detectors patient lies on motorized platform any graphic city scans in the US meningkat dari tahun ke tahunnya Radiasi suatu cara perambatan energi dari suatu sumber ke lingkungannya. radiation is emitted from radioactive materials, radioactive materials radiation. Radiasi ada dua jenis ya, radiasi mengion, ion ionizing radiation, dan radiasi tidak mengion atau non-ionizing radiation. Radiasi meng-ion itu atau ionizing radiation, energi besar di atas 12 electron volt diakibatkan oleh disintegrasi atom membentuk ion, radiasi mengion dibagi dua, yaitu elektromagnetik, x -ray dan gamma partikel itu elektron, neutron, proton, dan alpha. Ini spektrum gelombang elektromagnetik ya. Dari mulai radio, TV, microwave, infrared, visible spectrum, ultraviolet, x dan gamma Oke, okay, sumber pemamparan radiasi mengion, itu ada industri tabung sinar katoda, pembangkit tenaga nuklir, pertambangan rumah sakit, yaitu seperti kedokteran gigi, umum, radiologi, dan lab, lembaga penelitian, pertanian, dan sebagainya. In background radiation is a small amount of radiation coming from the environment, such as the cosmic rays from outer space, dan radioactive materials in rocks and soil, and radioactive gases in air, for example radon. Cosmic rays, 12%, very active materials in rocks and soil, 15%, already active gases in air, 40%, living bodies and food and drinks, 15%, medical practice, 17%, nuclear discharge and others, 1%. Oke, okay, ini aplikasi radiasi ya, mulai dari berbagai macam. Bidang seperti medicine, industry, agriculture, industry, space, atomic energy, kemudian resources, environment, industry, dan yeah? commercial dan under development teknologisnya, yeah? Any radiation sterilization polyethylene foam glasscraft radial tire new chrysanthemum bit unguel silicon to semiconductor the airport body scanners machine produces so little intensity X-ray radiation that a person would have to undergo 1,000 to 2,000 screens to receive radiation similar to one chest X-ray. Sources of radiation exposure from NCRP report number 93 ya, yang terbanyak itu radon ya seolah so, natural sources, medical x-ray, nuclear medicine, consumer products, and other ya ini source ya sumber dan dosis pertahun yang maya ya masing-masing ya. zat itu berbeda-beda dari radon sampai dengan fallout atomic weapon to estimated dose of radiation per year in United States ya, kasus Chernobyl di Rusia 27 April 1986 ya. Chernobyl dead toll 56 meninggal dan 4000 cancer fatalities infectnya 996.000 International Nuclear and Radiation Event Scale, Ines Level 7 Major accident. Erosema itu 15 kiloton, Nagasaki 21 kiloton eh, Ini peta dari Chernobyl, bagaimana Chernobyl dikua? terlilingi oleh negara-negara Eropa Timur Rusia, Belarusia. Ya. Pets of radiation exposure. Ela jalur-jalurnya. Dari manusia ini bisa dari udara, bisa dari tanah, makanan, ya. hewan, maupun air. Ya, ini jadi dari kasus yang novel itu di data ya. Population jumlah number total induce. untuk dicari liquidator evakuasinya resident lo contaminant natural background approximate mammogram chest x-ray dan whole body ct scan sebagai perbandingan efek radiasi mengion ini menyebabkan terjadinya kerusakan atom atau molekul yang dilaluinya efek radiasi mengion dua jenisnya ada efek stokastik tergantung pada frekuensi pemajanan tingkat keparahan tidak tergantung pada dosis Contohnya mutagen, kerusakan gen atau kromosom, teratogen, cacat bayi dalam kandungan dan karsinogen menyebabkan kanker. Efek non stokastik atau deterministik, itu efek yang ditimbulkan tergantung pada frekuensi dan dosis. Efek ini terjadi karena adanya kematian sel, contoh eritema pada kulit, katerak pada mata. n graphic, dose and frequency relationship, efek Bagaimana ada threshold dose, ya, ada assumption dan natural incident. Efek deterministik itu timbul bila dosis yang diterima di atas dosis ambang atau threshold dose dan umumnya timbul beberapa saat setelah terpapar Efek stokastik tanpa ada dosis ambang dan baru akan muncul setelah masalah yang lama Efek radiasi terhadap sel ionisasi menyebabkan kerusakan DNA sehingga terjadi proses perbaikan yang akan berujung pada perbaikan tidak sempurna maupun modifikasi ekspresi gen Gen yang termodifikasi ekspresinya akan menyebabkan kematian sel aktif sehingga sel mati. Kemudian perbaikan yang tidak sempurna dapat menjadi dua kemungkinan, yang pertama beraksi kromosom sehingga sel mati atau sel tetap hidup, maupun mutasi yang membiarkan sel tetap hidup. Lalu perbaikan bila sempurna ya sel tetap hidup Sel yang terpapar radiasi akan mengalami perbaikan secara enzimatis sehingga sel mati, terjadi disfungsi organ, muncul efek deterministik lalu akan timbul efek segera sehingga eritema, sterilitas, dan mental terjadi efek deterministik juga bisa tertunda ya dan bermanifestasi menjadi kata kanker maupun efek pewarisan bila perbaikan secara enzimatis sel masih hidup, maka bisa sel normal maupun sel menjadi sel abnormal sel-sel uh, abnormal maka itu disebut efek stokastik sehingga efek tertunda akan timbul dan muncul seperti katarak kanker dan efek efek radiasi akut radiation sickness efek radiasi akut radiation sickness itu mual, muntah, sakit kepala, eritim ya. kemudian Setelah 24 jam ya. Lalu sakit ke perut demam 2 sampai 3 hari Bisa juga diare dehidrasi minggu kedua ya. Lalu rambut rontok lesu demam Perdarahan ya minggu ketiga jika gejala jalan di atas semakin parah Dapat timbul perdarahan hebat yang menyebabkan kematian 4-6 minggu setelah radiasi ya, ini Victim of Chernobyl, five-year-old Alex Zolba from a town in Belarus, suffering from leukemia. Some 70 percent of the fallout from the 1986 Chernobyl disaster fell on Belarus. Children live in a village not far from the Chernobyl nuclear plant. For years after the 1986 Chernobyl accident, these children are suffering intestinal problems from. Exposure to radiation. At least three million children need physical treatment due to Chernobyl accident. Radiation burns. 28 days. 45 sampai 4800 45 Ini efek paparan radiasi oleh iridium 192. Ya. Tuh, satu sebesar sekitar kan. 5 gigabecquerel selama dua jam. Dari kelima 11 ya makin hitam. Oke satu ya. Ini in a consultation and a preventive patient who in first and place to a In his black pocket 3 days and 10 days post procedure. 6. dari 6 sampai 6,5 jam ya. ya perubahan dari hari ketiga dan hari ke 10 ya. ya ini di Goyania, Brazil 87 tahun apa ya. tujuh terpapar perbaikan ya. semakin membusukkan ya. Bukan. ya kalau di Brazil ini sumbernya dari cesium 37 ya medala setelah cerna dan seperti flu rambut rontok malais korban 112.800 dimonitor September sampai Desember 1907 249 orang terkontaminasi atau meninggal pada hari pertama total 60 orang lingkungan seluas 2000 meter persegi terkontaminasi 7 rumah dihancurkan 3.500 meter kubik limbah dan 275 truk ya ini ilustrasi yang terjadi ya. Radioterapi Unit Sesium ya. merupakan Unit Teloterapi hmm. Kuyana hmm. Olympic Stadium where screening for ready radius perform. was performed Contaminated rubble from a demolished house in Goyan Ini tubuh peringatan ya. Dan pemakaman ya, Kalau di Fukushima itu begini Ilustrasinya terjadi tahun 2011 ya. Inilah gambar anatomi dari PLTN Fukushima yang terguncang akibat gempa, spenvol, pemerot, batang, dan ini ada skalanya untuk skala internasional, oh, untuk kejadian radiologis dan nuklir. 7 itu Major Accident, 6 Series Accident 5 Accident with wider Consequences 4 itu Accident with local Consequences 3 itu series Incident 2 itu Incident 1 Anomaly ya. No Deviation No Safety Significant Lalu Chase x ya. Sampai dengan Instant death. Ini semakin tinggi dosis semakin parah dari hijau sampai ke kuning bagaimana kematian itu bisa 800 kali dari saya sinar X untuk dada ya agar standar pemanjalan Abang batas direkomendasikan oleh International Commission on Radiological Protection dirasakan pada dasis equivalent yang diterima oleh seluruh tubuh dalam pemanjalan per tahun yaitu 20. Untuk tenaga kerja dan satu untuk masyarakat uang per tahun. PP Nomor 63 tahun 2000 Tentang keselamatan dan kesehatan terhadap pemanfaatan radiasi pengion Syarat proteksi radiasi, justifikasi tidak menerapkan atau menggunakan radiasi Kecuali jika ada positive net benefit Optimisasi, prinsip ALERA, as low as reasonable, see -able. Implementasi itu standar pemajanan atau dosis sesuai rekomendasi. Dari pengendaliannya dengan isolasi peralatan dan daerah radiasi dengan penyekatan, maksimalisasi jarak, menjauhkan tenaga kerja dari sumur radiasi, membatasi waktu pemajanan, pemasangan pagar label dan tanda peringatan bahaya radiasi, penggunaan APD, pakaian kacamata dan sebagainya, pelatihan dan pengawasan, emergency preparedness. Siap siagaan, jika terjadi keadaan darurat, potensi bahaya eksternal itu alfa sangat kecil, tidak ada beta itu kecil sinar X itu besar, sinar gamma besar, neutron itu besar. Ya, ini radiation shielding, masing-masing radiation ini alfa beta gamma dan neutron ini punya shielding material masing-masing. Alfa itu dihambat dengan bahan tipis, misalnya kertas atau lapisan luar pelat mati. Beta itu penyekatan eh, dengan bahan seperti aluminium dan plastik atau aluminium dengan ketebalan sampai 1 cm. Gambar dan X-ray semakin tebal dan tinggi berat jenis bahan, semakin besar intensitas radiasi yang diserap. Timbal atau tembok beton, neutron itu dihambat dengan penyekatan bahan yang mengandung Kadar hidrogen tinggi sehingga bahan cair seperti air, polietilen, parafin dan sebagainya banyak digunakan. Penetrating distances itu ada alfa, beta, gamma dan x-ray, serta neutron. Nah, jadi ini skemanya tadi alfa hanya tidak mampu menembus kertas, beta ini tidak mampu menembus plastik, kemudian x-ray timbal tidak mampu, neutron ini tidak bisa menembus tembok ya faktor resiko timbulnya kanker pada organ tubuh menurut United Nations Center for on the Effects of Atomic Radiation and Scare ini dibedakan body organs dan respecternya Jadi yang paling tinggi itu gonads dan yang paling rendah ini tiroid dan bone karena bias seperti inilah skemanya ionizing radiation dari mulai tiroid akhir tuh tuh masuk deh bone spleen hitam langsir ya. ini contoh-contoh jaringan yang berbeda dan ini adalah relative radio sensitivities yang tinggi itu adalah lymphoid bone marrow, blood, testis, ovarium, dan intense Karena kemudian adalah fairly high ya, skin moderate itu mata, fairly low itu catelate, salivary, dan sampai kelinger-kelinger tadi ya. low radio sensitivity itu otak otot dan spinal cordnya. Ionizing radiation and tissue charged particles menuju electrical interaction lalu ionization occurs chemical changes and biological effect effect of radiation on cells inhibition of cell division damage to chromosome number of structure damage to genes mutation kemajuan radiasi dalam jaringan tubuh tergantung pada sifatnya fisik dan kimia dari bahan radioaktif. Contoh, radioaktif iodin umumnya mempengaruhi dan terkonsentrasi pada kelenjar tiroid. Strontium-90 mengendap pada tulang, sesium pada jaringan lunak. Suatu rekomendasi konsentrasinya dapat menurun setelah beberapa waktu melalui peluruhan atau proses biologi. Ya, seperti ion 131, 27 hari, plutonium 239, 24 tahun, transium 28 tahun Lalu peraturan perundang-undangan Undang-undang nomor 1 tahun 70 tentang keselamatan kerja Undang-undang nomor 10 tahun 97 tentang ketan dan kenukliran BP nomor 63 tahun 2000 tentang keselamatan dan kesehatan terhadap pemanfaat radiasi pengion Berbagai jenis survei Berbagai jenis survei meter ini gambarnya, berbagai jenis personal dosimeter lalu berbagai jenis detektor radiasi detektor radiasi, detektor asian gas, detektor surface barrier radiografi dengan film, short sinar X ya configuration of radio flag series X-ray generator detection indicator, low voltage cable, controller storing bag for accessories Radiografi dengan film kamera gamma, tipe Amersham 660 manual, kamera Cobalt 60 dan crawler maupun tipe otomatik ya. Ini ya, tipe detektor untuk jenis-jenis radiasi ya. Ada proportional overflow scintillation counter, surface barrier diode untuk alfa, Geiger-Muller untuk beta, Initiation chamber untuk sinar X dan gamma. Proportional atau ionization chamber atau fast neutrons, Proportional Counter, Thermal Deltrons ya. Ini old and new radiation unit ya Ada aktivitas, pesanan aktivitas, itu Curie satunya Yang lama, yang baru Backlarel, hubungannya ini untuk konsep fisika Ada dosis yang terserap, dan juga dosis equivalent ya, Kurang lebih inilah ilustrasinya dari Ati material. Amount of material, of radioactive material, backward is Usipping radiation Lalu konversi ya, dosis equivalent sama dengan dosis absorpsi dikali quality factor Schiffert sama dengan dikali ki F satu gray Rem itu sama dengan rad dikali key F satu grey sama dengan seratus rad sama dengan satu joule per kilogram satu sf sama dengan 100 rem atau 1 gram satuan gamma ronson sama dengan 0,05 0,01 grey 1 ronson sama dengan 0,87 Dan dosis radiasi atau jumlah energi yang diserap oleh jaringan tiap satuan massa pada tempat pengukuran dalam satuan rad jenis radiasi itu x-ray, gamma, beta, itu partikel efektif 1 neutron dan proton 10 alfa 20 hierarki of dose quantities dose Itu energy imparted by radiation to unit mass of tissue dose equivalent to absorb dose weight for harmfulness of different radiations effective dose equivalent dose equivalent for susceptibility to harm of different tissues or weight risk weighting factors collective effective dose equivalent effective dose equivalent to a group from a source of radiation an atom, proton positive, nucleus, neutrons, and electron an equal alpha particle radiation, the outer nucleus dihasilkan dari peran tenutium 231, dihasilkan dari peranucleus U236 yang dapat juga menjadi 4 alpha 42, alpha particle and nucleus or beta particle radiation itu antineutrino 00 dan beta ya. 0-1. Ini reaksi untuk gamma ada keterlibatan kobalt ya. Jadi gamma x-ray. Kalau x-ray production beams how itu target nukleus ya. X-ray anoda katoda ya. X-ray tadi ini gamma x-ray, alpha dan juga beta. selanjutnya radiasi tidak mengion non-ionizing radiation energy relatif rendah, ya, kurang dari 12 elektron volt tidak mengion. Spektrum radiasi elektromagnetik tidak mengion, frekuensi di kali 10 pangkat 15 Hz, panjang gelombang 10 pangkat 3 meter sampai 10 pangkat 2 nanometer. Yang termasuk radiasi tidak mengion, frekuensi radio atau TV, gelombang mikro, inframerah, sinar tampak dan ultraviolet. Kelompang mikro atau microwave, spektrum frekuensi 3x10 8Hz sampai 3x10 11Hz atau 0,3 sampai 300 GHz. Relatif tidak berbahaya terhadap pada pemajanan luar, tapi sangat berbahaya jika tertera atau terhirup 1 meter sampai dengan 1 mm. Sumbernya dari alamiah itu matahari, bumi dan bulan, buatan itu dari satelit komunikasi, radar, HP, unit diatermi, dapur da faluburan logam atau plastik gelombang mikro itu ada tiga ya frekuensi ultra ultra high frekuensi UHF 0,3 sampai 3 GHz frekuensi super itu super high frekuensi SHF 3 sampai 30 GHz frekuensi tertinggi extra high frekuensi 30 sampai 300 GHz efek microwave terhadap kesehatan itu pengaruh thermal dan non thermal medan elektromagnetik molekuler dan modulasi. Pemajaran melalui proses absorpsi dipantulkan dan dapat berpenetrasi ke dalam tubuh tergantung pada panjang gelombang. Jaringan dengan kandungan air akan lebih memudahkan absorpsi gelombang mikro ke dalam tubuh. Radiasi menyebabkan gangguan sistem saraf, gangguan reproduksi dan dugaan leukemia. Prosesnya, contoh, koki pizza menderita kerusakan liver serius akibat radiasi microwave oven tanpa tutup pelindung. Standar pemaparan gelombang mikro ke menaker Mau 51 satu garing main garing sembilan belas tentang NAB, faktor fisik di tempat kerja, untuk radiasi gelombang mikro dengan frekuensi 3 sampai tiga ratus Hz adalah 10 mili watt per sentimeter persegi. Berlaku untuk pemanjangan seluruh tubuh dari satu sumber pemanjangan, antara lain, lebih untuk waktu maksimum 6 menit. Infrared ini spektrum frekuensi 3 10 pangkat sampai 3 10 pangkat 14 Hz. Lambdanya itu 1 mm sampai 1000 nm, Sumber dari dapur, pelabuhan, pengelasan dan pemanas satu pengering, efek kesehatan, katarak pada mata, kulit terbakar, dugaan gangguan reproduksi, sistem saraf, jantung. Standarnya adalah 10 miliwatt per sentimeter persegi untuk radiasi infrared dengan lambda lebih dari 770 nanometer. Radiasi sinar tampak atau visible spectrum frekuensi 3 x 10 14 sampai 3,5 10 pangkat 14, lambda 1000 nanometer sampai 500 nanometer sumber lampu sinar atau pengelasan dapur peleburan. Efek untuk lingkungan kerja, pencahayaan, kurang dan kesilauan untuk clear kelelahan, ketidaknyamanan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Standar itu intensitas radiasi sinar tampak 10 mW per cm persegi untuk tiap 10.000 detik atau 3 jam. Ultraviolet itu lambda 400 nm sampai 180 nm, frekuensi 3.5 pangkat 14 sampai 3 pangkat 10.15 Hz. Sumber sinar matahari, lampu merkuri atau halogen, las listrik, pemotong logam. Ultraviolet dibagi tiga dari segi efek yang ditimbulkan: UVA 400 300 nm, untuk pigmentasi pada kulit, UVB 320 sampai 280 nm, untuk eritema pada kulit, UVC itu 200 sampai 180 nm, untuk katarak pada mata. Ini spektrum radiasi matahari di dalam pembagiannya ini sampai BC tadi infrared hal effect pada kulit dan mata di mana energi radiasi diserap acute itu pada mata photokeratitis inflammation of cornea and conjunctivitis radiation burn atau or sunburn lalu chronic uh, cataract clouding of the lens premature aging keratosis dry spot on the skin and skin cancer Who is at risk? Outdoor workers, gardener, road worker, building and construction workers, surveyors, forestry workers, agriculture workers, mining workers, harbor workers, and traffic officer. And fair skin. Pengendalian, elimination, substitution with safer alternative, engineering control, reduction to minimum level, administrative control, job rotation, tend to. 2 p.m. and extra PPA clothing, sunglasses, creams, SPF 15 plus You feel ready, ready matter ini gambar alatnya Australia is the highest incidence of skin cancer in the world luar dari 3 Australian yang mencapai 75 35 di tahun diperkirakan melitakan kanker kulit Skin Cancer, basal cell carcinoma di sisi sering ditemui bentuk yang relatif tidak berbahaya Benjolan di permukaan kulit, muka, dan leher. Lalu squamous cell carcinoma SCC jarang ditemukan ya. 20% kasus kanker kulit lebih berbahaya Tapi kulit merah, melepuh atau luka dapat menjalar Lalu melanoma paling jarang ditemukan 5% kasus paling berbahaya dan sangat fatal berawal dari tumor hasil sel yang berpigmentasi di epidermis, exposure assessment, job task hours of the day, availability of natural shade, feasibility of artificial shade canopies, and etc. Rescheduling tasks where nature or art shade is inadequate, reorganizing work indoor or outdoor. Availability of control option Lalu gelombang radio TV Frekuensi 3x10.5-3x10.8Hz Lambda 1000m-1m Sumbernya dari TV, radio, sistem komunikasi dan radar Efek umumnya non-thermal Medan listrik dan magnet Gangguan sistem syarat Jantung, reproduksi kanker pada anak-anak Dugaan percobaan binatang Laser itu akronim dari Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Merambat pada satu arah panjang gelombang Sinar paralel, koheren, dan terkonsentrasi Baya terutama pada mata dan kulit Jenisnya kristal ruby, laser gas, 2 CO Helium, neon, argon, nitrogen, krypton, semikonduktor. Ini ilustrasi panjang dari gelombang laser ya. Banyak dengan visible light dari spektrumnya. Aplikasinya itu operasi medis ya, bloodless surgery, perawatan kulit dan gigi, pengelasan, pemotongan, pengeboran, lalu komunikasi via fiberglass, entertainment, laser light, laser disc, hologram dan sebagainya. Senjata laser. Lima klasifikasi laser standar internasional. Kelas 1, intensitas radiasi rendah dan berisiko. Kelas 2 sudah memancarkan radiasi tampak yang pada sampai kelas intensitas lebih tinggi, pancarkan radiasi, tampak 3B itu visible atau invisible, immediate eyed ya. yang 4 ini berbahaya ya. ini ilustrasinya one color direction, satu arah no radiation emission from microwave message smoke detectors, red in homes ya. Caution store What there's some new studies in radiation cause brain and infertility, headaches, nausea, and cancer, bar business is booming Electric and magnetic field, EMF, efek pada binatang atau percobaan nervous system Change and balance between white and red blood cell Heart change in electrical heart activity The genetic effect in Paris to chromosomal change. Immune system. Sorry, para manusia. Fewer children were born to workers exposed to high voltage lines. Tapi persen apa? Cacat dibanding. Tiga dari control group. This media. Or death due to leukemia confounding factor benzene. USA. They were working Paris kesehatan baik bukan perokok atau dan peminum alkohol. 7 sampai 20 tahun masa kerja alat dosimeter setiap 30 detik menunjukkan nilai paparan elektromagnetik yang terjadi. Hasil penelitian ini dapat dinyatakan bernilai amat meyakinkan yang membuktikan untuk pertama kalinya bahwa paparan spektrum elektromagnetik tegangan tinggi yang berjalan terus-menerus dan kumulatif tidak menimbulkan efek yang mengganggu American Journal of Physiology June dari Dutra Sudarti, Universitas Jember, Kompas 24 Januari 2006, setengah mempengaruhi faktor psikis warga. Rasa tidak aman atau depresi, suara berisik seperti letusan yang muncul pada mama hari karena arus listrik dengan beban puncak. Tidak berpengaruh langsung pada kesehatan, mempengaruhi kualitas suara dan gambar TV. Voltage Levels, Low Voltage Lines, kurang dari 1000 V, volt. Medium Voltage 1000-60V Volt, 6000 Voltage, 60 sampai 150000 V, Extra high voltage lebih dari 150 volt. Dirty bombs containing radioactive material blown up using conventional explosive which spurs the oven highly poisonous radioactive substances. A stunning saga of trim and tragedy dark radioactive man.